ketemu lagi dengan Ibu Bondes Ini masih setengah enam pagi Ngomongnya bisik-bisik Karena anak-anak lagi pada balik tidur ya Ibu Bondes di dapurnya Ibu Bondes nih Tuh, di dapur Udah diberesin lagi Tadi habis masak nasi goreng kampung Buat Pak suami sarapan sebelum kerja Sekarang kita mau ke lantai atas Kita mau bukain jendela sama pintu ya Di kamar kakak ya Supaya udaranya ngalir ke dalam Yuk yuk yuk yuk Ngomongnya bisik-bisik ini tadi, nasi goreng kampung yang Ibu Bones bikin Tuh, enak banget Ini belum mandi ya, belum bedakan, belum lipstik Sekarang kita naik ke atas ya Ibu Bones tunjukkan pintu-pintu uh, atau lantai dua ya Nah, sekarang Ibu Bones mau ke atas ya, Mams Mau matiin lampu di lantai 2 Jadi setiap pagi itu eh, Kerjaannya ibu bondes itu Selain ngurusin di bawah Juga bukain jendela sama pintu Di lantai atas Soalnya si kakak kadang suka lupa Gak buru-buru dibuka Padahal kan kalau dibuka kan udaranya enak ya Aduh good morning Selalu melalui oli pagi hari itu ya Lihat matahari bersinar Masih diberikan kesehatan Masih bisa aktivitas tuh rasanya Bersyukur banget di bawah ibu bondes nyampe nyuci ya. Terus seperti biasa, kerjaan mak-emak -mak yang gak ada habisnya yaitu nyuci piring, wajan, dan segala macamnya ya. Itu walaupun udah diberesin, terhadir lagi, hadir lagi seperti never ending job ya, Mam. <tap <utuh rata> Tapi disyukuri aja lah, masih diberi sehat, masih bisa aktivitas kan tandanya eh uh, yaitu tadi kita masih capek itu berarti kita masih bisa aktivitas, berarti masih sehat. Nah, hari ini ibu Bondes memasak rawon tapi beda sama rawon-rawon orang lain ya. Karena apa? Nanti Ibu Bondes kasih tahu karena apanya ya, Mam ya. Oh ya, jangan lupa ya, Mam. Sebelum nonton sampai habis, Ibu Ibu Bondes mohon dukungannya supaya bisa like, ya, diklik subscribe kan gratis tuh ya. Nanti bisa di-like, di-komen, dipencet tombol notifikasinya. Ini Ibu Bondes memasak rawon. Ini lagi nyapin bumbu-bumbunya ya, Mam ya. Kalau bumbunya biasanya bolus tuh pakai bawang merah, bawang putih, jahe, lengkoas, e, apa namanya, ketumbar, sama merica itu nanti dihaluskan barengan sama si keluak kemam. Terus nanti digoseng sama e, daun jeruk dan serai yang digeprek. Sambil nunggu e, bumbunya nanti kita apa namanya? shopper kita juga mau goreng kerupuk nih Mam sebagai lauknya nanti makan rawon jadi hari ini nggak pakai kerupuk udang tapi pakai kerupuk yang biasanya dimasak seblak itu loh Mam ternyata kok ibu bonus lebih seneng kalau digoreng biasa kayak gini daripada dibikin seblak mungkin nggak terlalu suka kali ya mas seblak. dan nih kerupuknya gampang banget nih tinggal dimasukin aja di minyak panas aku langsung ngembang ulala ya Nggak pakai gosong nggak pakai susah nih Senang banget nih favoritnya orang rumah ya mam Ini bisa habis dicambilin anak-anak Apalagi kalau lagi musim libur Semua gak ada, uh, gak ada kegiatan kan Kita juga gak liburan Pasti cepet habis Ini satu toples segini banyak tuh Biasanya ludes dalam beberapa hari aja Oke kita singkirkan dulu ini Ibu Bondes mau uh, rebus apa namanya daging sapinya, ya Mam? Ini daging kurban kemarin. Jadi, kalau Ibu Bondes biasanya rebus dulu dalam minyak apa namanya, air yang mendidih untuk menghilangkan kotorannya. Setelah itu, uh, kita matikan. Jadi, jangan lama-lama, ya. Nanti kita rebus lagi, jadi dua kali rebus. Ini dia tadi bumbu bumbunya ya mam untuk rawon. Keluaknya ibu bonus pakai sekitar 4 deh kalau nggak salah ya empat keluak. Ini dia yang bikin beda, ibu bonus tuh pakai tahu. <laughs> Kenapa pakai tahu? Karena anaknya ibu bonus tuh nggak bisa makan daging walaupun dagingnya mau dimasak seempuk apa biasanya diambil cuman kuah sama tahu. Jadi semacam bronkos tapi nggak pakai santan ya. Nah ini bumbu bumbunya ibu bonus masukkan akan kita chopper ya sampai halus. Tuh. Lupa kan kluwaknya gak dimasukin, mam. <laughs> Oke, nggak apa-apa. Kita masukkan si kluwaknya. Kita akan chopper lagi sampai halus. Terus nanti akan kita goseng ya. Untuk pelengkapnya biasanya selain kerupuk ibu bodus itu pakai telur asin. Tapi hari ini kelupaan nggak beli telur asin. Jadinya ya udahlah. Nah direbusnya tuh sebentar aja di air mendidih, mam. Jadi untuk ngilangin darah dan kotorannya ya. Setelah itu air rebusannya yang pertama ini dibuang, mam. Dan si apa dagingnya dicuci bersih. Terus kita ambil lagi air yang baru, jangan kita masukin, jangan kita uh, rebus dulu ya si airnya, biarin dulu airnya dingin. Sambil kita potong-potong si daging sapinya menjadi lebih kecil lagi ya, supaya lebih gampang empuk ya mam. Tuh ibu bondo tuh sampai bela belain motong dagingnya tuh kecil-kecil dengan harapan anak-anak bisa makan, tapi endingnya yang diambil cuma kuas sama tahunnya doang. Tapi ya baik-baik, baik-baik, it's okay. Nih, setelah udah dipotong kecil-kecil seperti ini, kita rebus lagi di, di air yang baru ya. Dan ini airnya jangan dididihkan dulu ya, supaya kuah apa si kaldunya dari daging sapi nggak keluar ya. Dia baru akan keluar nanti kalau airnya udah mendidih, Mam, gitu. Itu itu tips dari Ibu Bondes, makanya kalau nonton jangan di-skip ya, biar tips-tipsnya itu tersampaikan. Nah, bumbu yang udah dihaluskan tadi kita goseng ya, Mam, pakai sedikit minyak langsung baunya semerebak wangi ibu bodos tuh seneng kalau masak itu bumbunya lekoh atau banyak gitu loh mam ini serai dan daun jeruknya jangan lupa dimasukkan kita goseng sambil nunggu si dagingnya empuk dan apa bumbunya tadi e, mateng kita masukin dulu nih si kerupuk yang udah diangin-anginkan udah dingin ya tuh setoples gini nih nanti cepet banget abisnya mam samaan gak sih kalau di rumahnya mam gitu nggak anak-anak pada suka ngemilin kerupuk gak sih mam <laughs> oke tuh udah penuh kita sisihkan dulu ya kita balik lagi ngecek si bumbunya jangan sampai gosong ya mam takutnya ditinggal gosong lagi kita akan masak sampai dia uh, mateng dan mengeluarkan sedikit minyak Nah, kalau ada kotoran yang seperti ini, jangan panik ya, Mam. Tuh tinggal diambil aja pelan-pelan dengan sendok sayurnya. Ini kotorannya yang mengapung di atas kita. Kita akan masukkan bumbu yang udah digoseng matang, ya. Matang cirinya dia mengeluarkan sedikit minyak, kayak gitu, tuh, Mam. Uh, ini langsung baunya wangi banget. Ini tumben ya, Ibu. Bondes tuh lupa belum pasak nasi nakasidah. Aduh, Gak apa, apa lah ya? Kita aduk-aduk tuh. Nah untuk nya ibu buandus tuh rebus Tapi ibu seduh aja sama air panas Sampai dia uh, sedikit layu Untuk sambelnya Gini cabai dan uh, bawang putihnya Cukup direbus saja ya Bikin sambelnya sedikit Karena yang doyan pedas mah ibu buandus Aja Tuh kayak gini setelah direbusnya saat nggak usah sampai lonjat banget Kita taruh sini Terus kita kasih sedikit garam Sama penyedap ya mam ya Uh, kita ulek ulek ulek soalnya kalau makan tuh nggak ada sambalnya tuh aduh segimana ya Kurang resep gitulah ya nggak enak gitu kayaknya tuh nggak sedep gitu kasih sedikit aja mam Terus nanti uh, kalau udah kita pindah ke mangkuk ibu bondes biasanya kasih sedikit air panas ya mam di uh, si sambalnya ini Tuh kalau sudah begolak, terus dagingnya udah agak empuk ya, udah menuju empuk Kita masukkan si tahunya Tahunya ini bisa direbus dulu atau mau langsung juga bisa ya mam ya Insya Allah nggak merubah rasa dari si kuah rawonnya ya Nah tuh kan baru masak nasi Lupa, lupa Setelah tadi subuh itu ibu masak nasi goreng nasi sisa kemarin ibu bondes masukin kulkas terus dibikin nasi goreng tipsnya jangan lupa dikasih jeruk nipis biar apa biar gak gampang basi mam tuh diinget-inget ya tenang aja ini gak akan bikin nasinya itu jadi asam atau gimana gak, gak merubah rasa sama sekali beneran ya mam kan cuma dikit ya kita kasih air secukupnya seperti biasa kita ratakan kita campur si apa namanya e, jeruk tadi ya biar tercampur rata di beras udah dimasak hasilnya, nasinya itu perasaan itu lebih pulen gak gabang basi dan pastinya lebih sehat nah ini udah mateng, udah cek rasa ya setelah itu dikasihkan daun bawang kalau ibu bondes rawon itu cuman dikasih e, gulanya dikit aja ya mam lebih ke garam sama penyedap kayak Ajinomoto kayak gitu-gitu ya, tapi kalau kaldu ayam bubuk ibu bondes nggak pakai, atau kaldu sapi bubuk ibu bondes nggak pakai. cuman garam sama miwon Ajinomoto kayak gitu nah ini udah lapar ibu akhirnya ngambil duluan dong di mangkuk <laughs> pingin segera incip ya jangan lupa loh koreksi rasa ya mam ya rasanya kurang apa gitu ya ini nggak pakai telur asin, nggak apa-apalah. Pakai kerupuk tadi yang udah digoreng ya. Tuh, seger banget. Kelihatannya itu agak apa namanya eee, kuning kuning karena dikasih kunyit sedikit. Misal mau dikasih apa cabai merah besar Enak ya mamnya di bumbu halusnya tadi bisa juga ditambahin. Uh, sekarang waktunya nyicip. Aku suka di tahap ini. Tahap makan ya, Mami. Ya, ini udah mandi, tuh. Udah bedakan, udah pakai lipstik tipis-tipis. Sekarang mau nyicip, tuh rasanya kumaha sih? Kumaha? Mari kita ngecas bersama-sama ya, Mami. Ini sarapan nih, benar-benar tadi habis masak, mandi, terus langsung makan. mam langsung gercep pakai kuah, oh uh, pakai daging. Jangan lupa pakai tahu. Terus, sambelnya, sambelnya, sambelnya, sambelnya. Jangan lupa juga, ini menambah benar-benar sambel itu penambah selera. Bisa mau sakit atau lagi capek, kasih sambel udah enak, udah seger lagi. Ih, si Babang mana ikutin frame ya? Oke nih ya, jangan pada ngiler ya. Kalau ngiler ya, ikut masak lah, kan resepnya udah dikasih tadi ya simple ya resepnya ya, yang penting bumbunya tuh yang sedap jadi gula garam sama penyedapnya tuh yang balance, yang enak sesuai seleranya mam lah pokoknya kerupuknya jangan lupa Masya Allah nikmatnya dunia ibu-ibu tuh ya bahagianya mah gini aja jangan lupa loh mam ya mohon dukungannya ya supaya youtube-nya ibu bondes berkembang mohon bisa di subscribe kan subscribe-nya gratis atau misal ada teman-teman yang mungkin juga lagi pengen nge-youtube pengen sharing apa juga bisa lah bi uh, ngobrol sama ibu bondes bisa tulis di kolom komentar nanti kita sharing-sharing ya kalau ibu bondes sendiri juga belum sukses ya baru merintis tuh dari awal hmm. Sambil makan, sambil ngobrol Sana sini, sana sini Terus mam nih, liburan anak-anak pada kemana nih Pada main kemana nih Kalau ibu bonus mah di rumah aja Nggak kemana-mana Dan ini nggak lama kemudian ya Lagi anak anaknya makan itu ada seseorang yang datang dong anak-anak <tuh> yang satu itu selalu tahu Kalau e, budenya ini masak sesuatu Hidungnya itu tajem banget ya mam Karena emang rumah kita tuh nggak, nggak jauh ya Rumah kita deketan Kadang dia tuh main gitu ke rumah ya, nyariin kita. <laughs> Nanti sebentar lagi dia masuk, tuh. mam, dia ma diin frame tuh, sampai nge chest, nge -chest, masya Allah, saking ininya ya, saking nikmatnya. Nanti dia akan masuk, menginframe, ikut, atau dampingin kita makan. Dan setelah ini, dia tuh minta makan nasi goreng sisaan dari punya Pak Suami tadi pagi aduh mam alhamdulillah ya senang banget ya semoga apa yang Bu Bondes share e, bisa bermanfaat ya mam saling memberikan manfaat yang baik ya satu sama lain support saling support saling mendoakan semoga kita selalu dalam lindungannya ya salam sehat selalu ya mam ya semoga doakan Bu Bondes tetap semangat e, sharing resep-resep ya mam ya Tuh, ini dia keponakan cantik ikut in frame oke mem semoga berkenan ya selamat mencoba ya resepnya semoga cocok sampai ketemu di video selanjutnya ya salam sukses salam ibu bondes tata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh dadah